Assalamualaikum teman-teman semuanya selamat datang di channel video Akator Alhamdulillah ya, terima kasih telah berkunjung di channel ini dan untuk pertemuan pada kali ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana cara menghitung kebutuhan pemisian dalam modeling sebuah rumah namun sebelum saya tunjukkan cara menghitung kebutuhan pemisian modeling dalam sebuah rumah saya akan mengecek YouTube dulu, apakah ada tutorial yang sama yang saya akan tunjukkan kepada Anda, baik judul dan tekniknya? Ketik di sini: cara menghitung pembersihan di Oke, Seperti saya sampaikan sebelumnya. Oh, ciri khas dari channel PJ Gato itu menggunakan tool original SketchUp. Apabila Anda menginstal SketchUp, maka bisa langsung mempraktikkan tutorial dari saya tanpa ada plugin tambahan. Oke, saya sudah share di YouTube, ada beberapa video di sini. Video tutorial cara menghitung boolean menggunakan SketchUp dan video yang pertama di sini Hmm, membuat besi sengkang atau begal di sketchup dan menghitung berat besinya ya dan sepertinya di sini menggunakan plugin ya dan video yang kedua cara mudah menghitung pembesian kolom sketchup oke kita cek yang ini aja dulu ya oke teman-teman semuanya bisa cek pelan-pelan ya Ternyata di sini cara menghitungnya menggunakan rumus ya. Jadi bukan seperti ini yang saya akan tunjukkan kepada anda teman-teman. Oke, di sini ini juga menggunakan Excel ya. Saya sudah memeriksa tadi malam berapa video paling teratas sampai di bawah dan ternyata belum dapat ya tutorial yang sama yang saya akan contohkan kepada Anda yaitu cara menghitung pembesian di sketchup oke kita mulai saja ya uh, tutorial cara menghitung kebutuhan pembesian di sketchup sini saya sudah membuat modelnya. jadi untuk menghitung pembesian di sketchup itu lebih baik menggunakan teknik uh, dalam pembuatan rumah dari cara projector ya karena bagian-bagiannya sudah di grup sehingga volumenya bisa Anda ketahui dengan mudah. Salah satu contohnya ini ya, fondasi. Ini volume fondasi ini sudah ketahui ya, muncul di sini 9,56, 52 kubik. Dari volume itu Anda bisa menggambarkan biaya yang akan Anda keluarkan. Apabila Anda sampaikan kepada tukang batu berapa volumenya, belumnya sekian maka mereka sudah bisa, bisa simpulkan ya biaya yang dikeluarkan. Oke okay. dan kita mulai dari tampak atas ya. Ingat teman-teman semua cara menghitung pembusyian di Yang pertama-tama saya akan berikan contoh ya pembesiannya yang akan saya hitung jumlah panjang dari modeling sebuah BIM ya. Nah, di sini saya akan menghitung jumlah kebutuhan pembisian e, seperti yang tampak pada layar monitor Anda. Di sini ada beam yang pembisianya antara N sama S-nya itu berbeda ya. Kita ambil tampak depan. <tuh> lalu pilih rectangle tanggal sini. Saya taruh ya sectionnya ya, sekitar ukurannya 300 kali. 400 oke seperti ini ya nah setelah itu kita option saya taruh 40mm jadi selimut betonnya tuh jaraknya 40mm teman-teman semuanya jadi panjang dari bagel ini sekitar 88% dari panjang keliling konkretnya kita akan membuat pegal di sini, ya, sambil arch di sini. Kita buat tekukan, ya, ya, di sini juga kita buat tekukan Nah, kalau kita buat kon businya, light joint hook lah di sini. ya seperti ini ya, lalu kita select area pql nya, shift tekan m, ctrl, lalu move gitu. nah ini kita udah dapat sampel satu ya, singkangnya dan kita akan buat jarak sengkang ini, tekan akan kontrol lalu move jarak singkernya taruh bekerja 100 mm ya ketik Hai taruh jarak jumlahnya sekitar 15 bijis yang jaraknya 100 mm kemudian sendnya ya BIM dari tengah satu span saya taruh jarak 150 mm tick x -tic, uh, 14 pcs ya oke okay. nah mode juga ke 3 kali oke okay, kita selesai JARAK 100 mm ik. 12 ya nah, jadi singkangnya itu enggak sama teman-teman semuanya antara jarak singkang yang sebelah pinggir sama tengah itu berbeda ya, seperti contoh pada gambar ini ya ini ada agar rapat di area m nya terus area sen nya itu agar enggak kita akan mengambil contoh pembersihan di area BIM ini nah apabila udah dibuat kayak gini tinggal kita panjangkan uh, balok ini ya kita panjangkan okay. kita extrude okay. kita lagi kita umumkan uh, sebuah balok di sini ya ini kita dapat singkangnya tinggal kita bentuk besi utamanya teman-teman oke okay. kita buat garis aja di sini ya yeah. Kita buat garis di sini ya. Bisa taruh 100 lab join hook-nya 100 ya. Di sini juga lab join-nya lab join begitu tegukan dari besinya teman-teman. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini kita klik tiga kali, kita micro, jadi kita panjangkan, kita buat garis bantu di sini, join dua ratus meter, lalu kita skala garis tadi, panjangkan, lalu kita tumpukan sejajar dengan garis bantu tadi, oke, okay. oke, okay. sehingga di sini kita geser 100 ya ini love join nya teman-teman semuanya ini ada besi yang keluar dari nya itu juga di area sini ini untuk teman top topnya ini botnya di sini oke okay. ini webnya di sini kita taruh oke okay. itu kita taruh juga di sini topnya berapa picis oke okay. terus botnya itu berapa picis khususnya utamanya okay. nah, kita copy aja ya supaya cepat kita asumsikan aja itu besinya itu ukuran seperti itu karena di sini gambarnya tidak ada dimensinya teman-teman oke okay. jadi dari gambar yang saya buat ini Uh, top bar nya itu ada 3 pieces ya ada 3 pieces. Terus web bar nya itu Ada 2 pieces ya Web bar ini ada 2 pieces. Terus bot bar nya itu ada 3 pieces, Teman-teman semuanya okay. Dan kita cek lagi gambar di sini Ada overlap ya Sekitar kita taruh aja overlap nya Hmm satu meter aja overlapnya satu meter atau 2 meter aja ada dua meter oke okay. dan kita cek lagi Oh ternyata webbarnya pembicaraan utamanya tuh tidak nyambung teman-teman semua ada putus di sini enggak nyambung Oke okay. kita buka aplikasi sekejap oke, okay. berarti ini kita putus garis ini ya, ikuti garis yang tadi ya, garis dari overlapnya, kita potong, oke, okay. jadi udah tidak tersambung ya, antara kiri dan kanan ya. Begitu juga yang sebelah ini, yang ini kita copy, oke, okay. kita move, oke, okay. Oke teman-teman semuanya. Ini saya sudah berikan gambaran ya. Lalu dolokan ini. Kita singkirkan aja. Kita geser. Oke teman-teman Oke, semuanya. Apabila Anda sudah membuat modeling pembesian seperti ini. Pasti Anda bertanya ya. Bagaimana cara mengetahui panjang dari pembesian bagelnya. Dan panjang keseluruhan pembesian dari besi utamanya teman-teman semuanya. Oke, okay, saya akan tunjukkan langsung ya. Ambil tampak depan. Oke okay, seperti ini. Lalu kamera, toolbar, Jackson. Anda select ya area sini dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini. Ya kemudian normalkan lagi perspektif. Oke, okay, Anda klik kanan, pilih any info. Maka panjang dari bagelnya udah muncul teman-teman semuanya di sini udah ada panjang legalnya dan kita akan masukin ke aplikasi Excel ya saya copy dulu ctrl C okay. nah, ini sini saya taruh koma di sini 48 meter begel length bego Oke okay. nah, sekarang kita cari tahu lens bar nya atau besi utamanya ya kembali ke SketchUp kemudian ke depan terus kamera peron Jackson, oke okay. kita selek dari kiri atas ke kanan bawah jangan mengenai begel tadi oke okay udah kita terselek lalu normalkan lagi perspektif klik kanan ini -info. maka ini panjangnya keseluruhan isi pegangan kita buat udah muncul teman-teman ini -teman, panjangnya tuh 38,7 ini kita c, masuk ke excel, dikit terkomba 38 meter ya total ya Oke, okay, setelah sudah seperti itu maka ini saya buat uh, total cost yang dikeluarkan ya, total cost atau biaya yang dikeluarkan terus uh, price per biji ya. sih terus diameter uh, di sini diameter besinya berapa? Oke, okay. dan terus panjang besi satu pieces ya, length bar, oke, dua belas. Terus total per pieces dari situ kita masukin rumus di sini. Hmm, saya masukin rumus pembulatan ya, ceiling. Oke. Okay. Setaron ceiling di sini ya, terasa masukin panjang dari begalnya. Terus titik dua, terus saya taruh nilai 12 belas ya. Kenapa setaron nilai dua Artinya, apabila nilai panjangnya itu melewati 12 belas meter, maka akan dibuatkan menjadi 24 puluh meter, teman-teman semuanya. Ya, misalnya tuh panjangnya, bagelnya itu 12,1. Ya, misalnya ini 12,1, maka akan dibulatkan menjadi 24, teman-teman semuanya, 24 meter ya, seperti itu ya. Bila udah kita buat di sini 12, maka kita tutup kurung terus dibagi. 12 juga teman-teman semuanya kenapa dibagi 12 karena untuk mengetahui berapa pieces yang kita butuhkan itu total panjang pembersihan dibagi 12 ya, seperti itu oke kita tutup kurung ya oke kita klik ya di sini udah kita dapat teman-teman semuanya besi yang kita butuhkan lima biji besi teman-teman semuanya terus total price kita taruh price harganya taruhlah 35000 ya satu biji besi terus diameter delapan ini, ini diameter 16 di ya, untuk pemisian utamanya ya ya total biaya yang dibutuhkan teman-teman semuanya jadi ini saya taruh sama dengan terus disini Iya, terus dikali. Ini teman-teman semuanya berapa pcs? Nah, jadi total biaya yang kita keluarkan itu sekitar ini satu juta ya. ya, seperti itu teman semuanya. Ini rumus silihnya ya. Karena angka 12 ini udah ada di sel maka kita select aja di sini. Oke. Okay. Ini juga 12-nya kita select di nya aja. Oke. Okay. Oke. Okay. Dan ini juga kita tinggal kita turunin ke sini. Oke. Okay. Ini saya taruh nilainya di sini. Taruh harganya 60.000 aja. Oke. Oke. Oke. Ini kita Nah, oke. Okay. Ini udah ketahuan 4 PC yang kita butuhkan teman-teman semuanya. Ini biayanya 22.400.000 yang biaya yang kita keluarkan. Itu teman-teman semuanya ya, dari jumlah PC itu sam sampai total yang biaya yang kita keluarkan. Ya mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat teman-teman. Tapi sebelum saya mundurkan diri, saya perkenalkan dulu ya. Di sini saya sudah buat program aplikasi Excel untuk perhitungan numerik ya. Apabila anda belum bisa membuat uh, modeling yang seperti saya buat ini, aplikasi SketchUp ini, anda belum bisa pandai membuat uh, modeling seperti ini, maka uh, ada program Excel yang saya buat sendiri ya. Di sini ada volume ya, ada volume, terus ada tinggi dan lebarnya di sini. Anda tidak perlu masukkan panjang dari uh, kolom tersebut atau besi atau selub yang ada tersebut maka dengan sendirinya panjangnya udah muncul karena ada rumusnya teman teman semuanya ya. ntar untuk video tutorial berikutnya saya akan memberikan contoh cara pengisian pembisian program Excel yang saya buat ini ya oke sekianlah video tutorial saya semoga bermanfaat